Salam listrik bosku. Kali ini kita berjumpa lagi bosku ya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview miskuter bosku, Sikwe. Nah, kalau untuk mereknya sendiri ya, sebenarnya saya juga bingung. Ini tuh sebenarnya mereknya Ninbut bosku, M mini robot. Tapi distributornya di Indonesia sini itu dipegang oleh Yowinfly bosku. Nah untuk apa itu bosku ya ini sendiri masuknya kategori toys bosku tapi kalau untuk digunakan sehari-hari misalkan untuk jarak-jarak dekat mungkin berguna lah dan juga bisa, di, bisa diperkecil segini bosku ya ukurannya ini jadi stangnya nanti bisa naik bosku jadi bisa diperkecil untuk bisa masuk kemana aja bosku kalau, kalau dalam mobil atau mungkin dibawa pakai motor nah atau mungkin juga bisa dibuat Pelemasan ini bosku ya Otot-otot kaki bosku Jadi nanti saya juga akan Mereview Speknya sekalian nanti saya akan Cara penggunaannya gimana bosku Kalau yang sebelum-sebelumnya kan Mungkin yang bosku-bosku sudah tahu ya Itu mungkin Overboard bosku yang tanpa pegangan Overboard itu kan menggunakan Language ya, apa namanya Gerakan tubuh bosku nah kalau yang ini kan pakai stang ini jadi lebih enak bosku ini unit mainan bosku bisa dipakai anak-anak dewasa maksimal beban 100 kilo bosku ya nah untuk spesifikasinya baterainya sudah menggunakan lithium ion 36 volt 4,4 ampere bosku untuk penggeraknya kanan kiri bosku ya ini 350 watt bosku nah untuk jarak tempuh maksimal itu yang bisa ditempuh itu kurang lebih 20 kilo kecepatan maksimalnya 16 km per jam bosku Nah, untuk beban sudah saya jelaskan dari bosku ya sudah saya singgung 100 kilo bosku bisa sampai 100 kilo nah untuk aplikasi yang apa itu untuk fitur yang bisa ditaparin dari unit ini bosku ya dari miskooter ini itu ada speaker bluetooth Nanti juga ada aplikasi itu untuk menggerakkan lewat handphone bosku. Nama aplikasi di handphonenya itu Foodbot food Bosku ya. Nanti bisa, nanti saya kasih tahu juga cara penggunaannya. Nah, sekarang kita coba naiki ini bosku ya. Jadi ini kita bisa atur bosku. Nah, kalau misalkan saya kan dewasa bosku ya. Nanti saya mentokan Tinggi saya 170 bosku. kita coba naik bosku ya. ya, untuk majunya bosku, ini kita tinggal tekan aja bosku, ini udah maju bosku. untuk mundurnya kita tinggal tarik stangnya bosku. nah kalau kita diamkan gini, kita sudah seimbang bosku. jadi yang gerak bukan bukan badan bosku ya, nggak kayak everport, tapi ini sensornya di sini bosku. kalau mau ke kiri tinggal digeser gini aja bosku, ke kanan gini. Nah, maju tinggal didorong bosku ya Mundur tinggal ditarik Nah, perlu diketahui juga bosku Semakin kita dorong ke bawah Kecepatannya akan semakin bertambah bosku ya Nah, selanjutnya saya bilang tadi yang penggunaan Dengan menggunakan kaki bosku ya Untuk renggangan bosku Tapi saya kalau saya sendiri sih kurang nyaman bosku Mending pakai stangnya yang di tangan jadi kita turunkan, Bosku. Kita atur sesuai jarak lutut kita, Bosku. Nah, ini kita kita tekuk gitu, Bosku. Tinggal naik. Nah. Jadi gerakannya gini, Bosku. Nah. tinggal mundur. Jadi nanti ini, Bosku ya, yang dipakai untuk geraknya. Nah, ini pakai kaki, Bosku. Kalau mau belok tinggal gini aja, Bosku. Nuh. kalau saya sih lebih mudah pakai sikwe ini daripada everboard bosku. Karena pasti seimbang gitu bosku, juga nyaman gitu. Bagi yang nggak bisa pakai kaki gini kan bisa pakai tangan tadi, stangnya bisa ditinggikan bosku. Nah itu aja bosku. Selanjutnya saya akan jelaskan bosku. Selanjutnya kita akan coba bosku ya. Aplikasinya Bluetooth speaker-nya bosku. Kita ambil jongkok aja bosku ya. Biar nyaman bosku. Kebiasaan jongkok soalnya bosku. Nah, ini kita tinggal sambungkan lewat Bluetooth kita. Nah, terus sambung bosku ya, yang Bluetooth connected. Nah, kita coba bosku. Stay YouTube bosku. kita ingin dengar suaranya bosku, nah waktu itu dia, speakernya udah keluar itu bosku bunyinya cipion, udah keluar cipion, nah waktu itu dia juga bilang bosku ini bukti nyata bosku dia juga bilang nah. jadi untuk bos-bosku yang ingin mendengarkan musik melalui speakernya si ini, mini miss scooter ini bosku ya bisa lewat handphone nah untuk pemakaian the menggunakan, menggunakan aplikasi yang tadi saya bilang foodbot untuk menyeting lampu, katakanlah mau merubah warna lampu, untuk menyeting sensitivitas beloknya ke kanan, ke kiri, maju mundurnya, itu nanti bisa di aplikasi Footbot. Simak video selanjutnya. Oke, Bosku, ini cara menyambungkan unit mini Scooter atau mini robot dengan aplikasinya ya. Masuk aja di Play Store, terus cari Footbot gambarnya yang ini karena saya udah install jadi tinggal buka aja yang belum install install dulu ya kalau udah langsung dibuka unitnya langsung dinyalakan nggak apa-apa jadi itu kondisinya adalah bluetooth standby aplikasi dibuka aja lalu nanti ada scan device karena saya sudah pernah terkonek uh, jadi otomatis connect yang belum pernah terkonek nanti akan ada muncul ID footbotnya diklik aja tampilannya akan jadi seperti ini aplikasinya untuk apa ini banyak banget bosku gunanya yang pertama untuk melimit kecepatan tergantung nanti siapa yang pakai ya bosku ya nah maksimalnya 16 km yang paling sedikit, sedikit adalah 8 km kalau di setting di 8 km per jam walaupun unitnya dipakai kencang maksimal juga 8 ya tapi kalau 16 ya ini kecepatan maksimalnya jadi 16 yang kedua ada yang ketiga ada kontrol. Ini kontrol, Bosku. Jadi bisa dikontrol lewat sini. Mungkin untuk menakut-nakuti tamu ya yang enggak pulang-pulang ditakut-takuti aja pakai ini nanti. <Lih> oh Mi skuternya gerak sendiri, langsung mereka pulang ya, siapa tahu buat nakut-nakutin tamu. Oke. Okay. Aplikasi selanjutnya ini di back aja dulu bosku. Aplikasi selanjutnya ada led control. Nah ini sama yang depan juga bosku. Terus ada setting. Di sini ada tail led set. Tail led set ini gunanya untuk mengganti warna display led yang di belakang. Misal kuning, klik aja kuning, dan berubah jadi kuning. Terus biru, berubah jadi biru. Seperti itu ya bosku. Uh, untuk pengaturan selanjutnya ada giroskop. Giroskop ini lumayan penting bosku. Ya, mungkin yang paling sering dipakai adalah aplikasi giroskop ini. Jadi aplikasi ini untuk menye menyeimbangkan unitnya. Karena unit ini bisa disetting tidak seimbang. Misalkan disetting berapa derajat menunduk atau berapa derajat ke belakang ini dari di giroskop ini. Cara settingnya lumayan mudah bosku jadi di klik OK aja unitnya akan semacam e, menonaktifkan diri seperti itu jadi ini kalau di klik OK nah ini kita setting seberapa tegak setelah itu unitnya akan mati tetap pada tegaknya ya bosku jangan di rubah-rubah terus kita hidupkan kembali. nah is... tegaknya ini sesuai dengan uh, yang kita atur barusan, yang saya atur barusan nih bosku. jadi thank you. <laughs> jadi uh, berapa derajat kemiringan ini tergantung pengaturan gyroscope tadi. tapi kalau tidak bisa memperkirakan kita kita bisa pakai yang selanjutnya yaitu angel set. Nah, ini tergantung mau pakai berapa uh, angle-nya. Nah ini semakin maju nah, ini semakin mundur Jadi di setting seberapa seimbangnya gitu bosku <laughs> Mungkin segini ya kayaknya Ya ini sudah seimbang Itu dulu bosku Ini yang lain ini hanya untuk status Maksudnya hanya untuk informasi-informasi uh, aja menurut saya yang paling penting adalah pengaturan giroskop dan angel set ini sih sebenarnya jadi uh, bosku bisa mengatur seberapa cepat mungkin unitnya atau seberapa miring gitu ya itu aja harganya cuman sekitar 4 jutaan bosku bisa dibawa kemana-mana bisa dipakai dewasa anak-anak untuk dewasa maksimal beban 100 kilo bosku ya nah, bila ada salah kata atau mungkin salah ucapan saya mohon maaf untuk pertanyaan lebih lanjut bisa komentar atau bosku mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin request review lain bisa isi kolom komentar atau whatsapp nomor yang tertera di deskripsi bosku ya misalkan ada bos bosku yang ingin order bisa langsung lewat whatsapp bosku atau mungkin yang luar, yang luar pulau sana yang jauh dari kota malang bisa lewat tokopedia nah Selanjutnya saya tutup dulu penjelasan singkat dari Miss Kuter ini bosku ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share bosku ya. Sekian dari saya bosku, salam listrik.